Sholat Jumat pada tahun 1453 di Konstantinopel disebut sebagai sholat Jumat termegah sepanjang sejarah. Kala itu, Sultan Mahmud II, yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, berangkat dari Edirne bersama seluruh pasukannya. Hari itu, kebetulan hari Jumat yang sengaja dipilih pasukan Al-Fatih untuk menambah kesakralan penaklukan Konstantinopel. Saat hendak memulai penaklukan, Mahmud II bersama puluhan ribu pasukannya pun melaksanakan sholat Jumat. Disebut megah karena jumlah jamaah yang mengikuti lebih dari 80.000 orang. Barisanya membentang sepanjang 4 km dari Pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di bagian utara. Salat Jumat itu dilakukan di depan benteng Konstantinopel dengan jarak 1,5 km. Dalam mesi itu, pasukan muslim dengan jumlah dan persenjataan lengkap berhasil mengukul tentara Konstantinopel. Hingga pada 29 Mei 1453, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan umat Islam dengan terbunuhnya Kaisar Konstantinus XI.